Harga oil mencoba bullish, awasi potensi koreksi. Secara umum, bias harian pergerakan minyak terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi di sekitar area kritis. Jika pergerakan minyak tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 67,98 sampai 67,55, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga minyak kembali bergerak bullish ke atas menuju level 69.83. Sebaliknya waspadai jika harga minyak terus bergerak ke bawah dan menembus level 67.55, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 66.84 sekian analisa forex untuk tanggal 11 Agustus tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda Silakan hubungi 081212983101. sekali lagi 081212